Beraksi dibantu wow. dengan adanya coach juga diantara mereka. Wow. wow, inilah dia, hero-nya. Gila, seru banget Pusing, Pemilihan hero-nya itu benar-benar. Ini alasannya mereka punya unique pick hero yang luar biasa. <laughs> ini alesannya KB Senemba di Season 7. Iya. Karena dia suka, dia sering nah salah nebak. Iya. Dari banding Season sebelumnya. <laughs> Benar. Dan dan gue suka tantangan. Iya. Jadi ketika tidak bisa nebak seperti ini, artinya, artinya. mereka akan memainkan playstyle yang berbeda Oke. Okay. by data. Kenapa oh, kita selalu bisa nebak dari segi draft? Karena itu ada datanya, ada yeah. datanya. Tapi ketika mereka keluar dari data yang ada, mm -hmm. artinya mereka akan memunculkan something new yes. atau artinya Pak Ranger Mas uh, sesuatu yang baru. Cakep Ih, banget oh. gitu ya. Heeh. Nah, nah, ya, nah. nah, gua so, Tenang, ada cover. Tenang. Heeh. Uh, something, something. Huh? Something new. Something <laughs> new. Asik. <laughs> <something. laughs> <laughs> ini dia waktunya <laughs> Evo Storm di luar sana. Arthur Jam di luar sana. ramekan kolom komentar <laughs> kita. hashtagnya nya Evo's atau Head Alter dan gua harap buat kalian semua para fans dari kedua belah tim tolong ramaikan kolom komentar kita banjiri dengan komentar yang positif dan mendukung tim kalian favorit masing-masing jangan ada komentar negatif yang muncul kita tubangkan semua karena kita semua sobat mobile jeter kece tersolid akan membuktikan bahwa akankah hal ...terpecahkan telur kemenangannya. Atau gak versi sang bayi macan yang harus tertunduk dan dikandangin... ...oleh tiga raksasa dari Altrigo tuh. Logonya, Ui, logonya raksasa. Raksasa, baiklah kalau begitu saat lagi kita akan menjadi saksi... ...untuk bisa menyaksikan match di antara dua El Profesore... ...yang akan bertemu di Land of Dawn. Luminer versus Udil. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan dan keunggulan di early game? Kali ini bakal langsung saja kita saksikan dan tentunya dipandu oleh... Kali. Luke kabe KB remas Oke langsung dikejar bom aja udilnya tuh ya dan langsung saja di clear dengan cukup cepat di arah mid Kali ini langsung ritual lari ngibrit birit birit <laughs> kali ini Dan tentunya di arah Midland. Bakal coba diganggu pergerakan dari seorang Sally Boy, Miracle Boy. Dan bahkan bagus banget dari seorang Leo Murphy Memukul mundur pergerakan dari R.E.K.T First blood. bakal coba didapatkan Karena Aegis sudah terhilang dan First Blood Didapatkan oleh seorang Sally Boy, The Miracle Boy Yep, Leo Tadi berhasil mendapatkan tapi Rek kali ini udah pecah lagi telurnya Udah kembali menjadi burung bulat kecil yang lucu Akankah ini yang menjadi untuk kedua di awal game? Iya benar sekali Dan sih. kali ini Rekate bakalkan menjadi DG feeder Karena kita gak ada yang tahu kali ini Pergerakannya dan bahkan benar banget RRKT mengganggu pergerakan Sally Boy, The Miracle Boy kali ini. Luminar pun juga mengganggu di sana dan Lil Murphy udah standby on position Mabolo. Yoi anti-match yang pastinya bukan antigen udah langsung bertemu dengan Pai di bagian atas. Bersatu lagi tapi Digi untuk ketiga kalinya dalam waktu kurun Waduh, dari dua menit. Hilang, digi hilang. feeder dong dia. RKT pakai digi feeder dong bro. Nah ya lihat diganggu habis-habisan. <laughs> Selimonya bakal bisa ditumbangkan begitu saja. Dan RKT di depan sana flash Coba hampir saja mengenai tapi di sisi lain ada Ahmad yang berhasil mendapatkan satu poin atas seorang RKT. Iya yep, empat poin kill yang udah berhasil didapatkan itu berasal dari RKT. Semuanya udah reverse time juga. Time bomb dikeluarkan. Lumina di bagian belakang. Leo Murphy sedikit lagi tapi masih bisa selamat dikejar. Masih bisa selamat Oji. Oke okay, tapi RKT di depan sana. Ada Udil mengcover dengan cukup baik. RKT benar-benar menjadi sebuah pengganggu Bakal lihat Kelly level 3, Versik sudah level 4. Anti Match mengganggu pergerakan Digi Fider menjadi pilihan dari tim Evos Legends kali ini. Wow. Memberikan waktu yang cukup banyak untuk Versik bisa dengan nyaman melakukan farmingan tapi di depan lainnya sudah ada perela oh, yang up up dilakukan. Yeah. Wow, untuk wow. seorang Anti Match terbakar. langsung meningkat dari Golden dan Legend amat mengejar Karasu Luminer tapi ternyata <laughs> di sini berhasil menangkap tapi burungnya enggak berhasil kejar terbang gitu saja lo dan harus tumbang terpukul burungnya udah mulai sakit perut di bottom lane ada burung dikejar oleh burung juga tadi kalau tidak salah wah, ya wah ini seru banget gameplaynya di satu sisi sedikit terkaget dengan adanya gameplay di gividon yang satunya lagi mereka coba untuk mempertahankan posisi agar Sally Boy tidak bisa welfare biar profesor iya ini lihat dari perbedaan levelnya ini dia ketika kita memainkan metode di givider ya pasti yang ada diginya ini core-nya bakal lebih optimal kenapa? karena dia tidak dihalangi dari segi pola farming-nya tapi lihat nah Sally Boy lagi dan lagi harus tumbangkan begitu saja dan bahkan Luminar akan mendapatkan poin kill-nya wah no play follow me kali ini covernya baik terhadap seorang R.E.K.T dan benar-benar permainan di arah top lane sana juga Pai masih coba unggul dari seorang anti-match tapi anti-match ini bisa dibilang lebih unggul karena dia udah dapetin satu kali shadow dan versi well Pai udah ada kelelokan of this post nih dapatkan seorang cover versi mencoba menuju ke arah P Apakah, bagi begitu saja satu kali kobonya ternyata dengan basic ketika dikeluarkan enggak berhasil sedangkan Lumina masih mau lebih Arfa strike di sana Iat kotok yang enggak berhasil mengenai seorang pai Lumina datang dari mana langsung memotong aja tapi Rek masih mengganggu karena arah Seily Boy enggak bisa melakukan farmingan dengan bebas burung kecil bulat yang lucu ini sangat sangat mengganggu tapi sekali. saya sekali clover habis aja ditumpangi begitu ada saya... flicker oh. bagus clover dengan santai dengan sabar sang gurita termakan oleh seorang kelelawar kelelawar <tuh> <tuh> <tuh> Ya ampun ya ampun ya ampun Sanggurita Kanggurita dari Pasar Minggu Baik banget tadi bisa menggocek Sementara anti-match di bagian atas sana Masih melakukan sebuah inisiatif terhadap Esmeralda yang ada di depan Jadi bisa dibilang ini pertama kalinya Sally Boy Untuk kesulitan berhasil mendapatkan lubaf yang dia miliki Dan kayaknya Sally Boy udah coba untuk mengatasinya Caranya adalah dengan dia sabar untuk mendapatkan parpolnya Dia baru dapetin parpolnya di yang keempat Profesor dan juga Papulo Gila, kalau Unt kita ngomongin masalah siaras oh. Oh, oh my god kali ini ditumbangin begitu saja tanpa basa-basi. Luminer sudah perkasa. Bayangkan dengan satu Blood Mystery Shopnya dia bakal lebih cepat lagi untuk mendapatkan satu poin. Ada lumba-lumba, Aman bakal coba dikejar. Dicover oleh Sorceliber dan Vercing pun datang, Bayi majan, dan mengamuk dan rank berhasil mendapatkan satu poin dari mapland. Wow, wow, wow dan itu luar biasa sekali ada versi mendadak hadir. Tapi untuk kali ini anti mes dan juga apa ini kalau dibiarin 2032 juga ikut belum tahu belum tentu kelar sementara untuk reknya time journey sudah dikeluarkan. Masih mengganggu aja yang didapatkan. Oh, bayang. Ini bisa menjadi bencana. Ini bisa menjadi bahaya. Bagaimana coba dikejar begitu saja. Leo Murphy langsung beras. Oh, tidak. No. Bayi Macan. Bayi baca harus tumbang. Bersama dengan Clover. Tapi Lumina menggabar dengan satu buah beda esek Clover. Kalian bakal menjemurkan dengan air madukun. Dan lagi-lagi, Leo Murphy bermain cukup bagus. Ada seorang aman. Tiba-tiba cinta datang kepadaku dan lumba-lumba set the day. Reknya membantu dengan ada satu reverse time yang begitu baik, begitu pas. Belum lagi ada lumba-lumba yang dikeluarkan sementara untuk Ahmad kali ini cukup terjebak. Akankah dia bisa keluar dari situ? Sementara itu kita berpindah lagi anti-match. Dikejar oleh dua orang. Masih bisa kabur. Masih bisa pergi dengan santainya. Permainan yang bagus banget dari Vos. Lejana, bahkan Alferigo. Dia menanganinya dengan tenang. Dia nggak panik dengan adanya meta di feeder. Dia lebih santai. Seliboy tahu. Oke, okay, gue, gue ada meta di feeder, Gue nggak bisa langsung par-pompat. Gue lebih santai. farming aja. Kill aja. Gue mungkin kalah level. Mungkin gue juga kalah duit. Tapi setidaknya gue nggak mati. Oke, okay. okay. dengan metode yang sama, juga tentunya meng-counter. adalah bermain dengan late game dan jangan lupakan juga versik syaratnya benar-benar gak boleh ke shutdown apalagi ketika dia dalam keadaan gold paling tinggi ya yes, sebenarnya banget tapi sayang sekali di sini versi harus terhentikan pergerakannya di arah bottom karena terlalu offset kalau menurut gue dia yep. mendapatkan satu buah udil tadi dan versik bakal coba untuk dapetin satu buah tarte ada udil di sana dibalikkan keadaannya dia soal lagi-lagi diamankan oleh tim Evos legend sembilan ribu gold diamankan wow. Evos legend di menit yang keenam oke okay, sementara itu rana sudah paling sama di bagian belakangnya udil pun langsung hadir kakek sosoknya dikeluarkan yap anti-mage oh dibombardir no. habis langsung menghilang sudah damage yang aktif tapi begitu saja langsung ada lupa-lupa dihindari tapi damage dari secara versi terus lagi terbang timeline bayi macar masih mendapatkan poin tambahan lagi yoi ini dia satu tertarik di bagian bawah langsung menghilang Udah ada satu hunter strike diamankan sementara itu untuk kali alini versiqnya memberikan hit langsung ke arah Murphy disabet lagi reknya maju sementara orange buffnya terbuka dengan bebas orange buffnya bahkan dikali kantor begitu saja Pai berhasil menyelesaikan tugasnya dengan cukup baik Dia berhasil memenangkan lemingnya Dan bahkan mendapatkan turret pertama di arah top lane Meanwhile di arah bottom lane Pertukarannya juga satu untuk satu EVOS Legend Dan untuk alterigo Ego Dibuka Lihat sonatanya Dibuka begitu saja Menurut seorang Clover Luminaire Gak ada kabar untuk Sally by the Boy, Boy. Bahkan Luminaire dipokul Begitu saja buruknya udah mulai sakit Perotan Leo Borbe Terkenal lumba-lumba Sakit banget Satu didapatkan dari seorang Luminaire Bahkan Luminaire sebelum menghilang Dia sempat mendapatkan cara Leo murfinya, tapi Versik masih ingin lebih anti-mesh memotong di bagian belakang akankah oh ini deal, menjadi cerita baru lagi hampir hmm, hmm. saja anti-mesh dengan ambas fire and damage yang cukup sakit selipada mereka Boy, mencapai untuk cover Versik di sana masih ada Aegis, dua cover yang bagus dari kedua belakang Versik meng-cover selipada mereka oh. Boy abad datang, tiba-tiba cinta datang kepadaku iya, iya, iya, iya, sendirian ayo, di bagian Tambah depan up. ini cukup Menjadi hal yang sangat-sangat wow. riskan dilakukan tadi oleh versi 2. Uh, langsung, uh, itu, itu, itu suara Udil suara tuh tadi. Suara Udil iya, suara Udil jelas banget. Itu suara, suara banget. Udil tuh. Dia ngelepasin kayak ngeluapin emosinya gitu. Iya, yes, karena dia tadi di harasan salah-salah. Dan Ahmad, scaling-nya bagus banget. Dan dia bisa dibilang karena semua orang fokus ke arah seorang Sally Boy. Ahmad tuh lebih bebas di arah bottom tadi. Iya, mendadak Ahmad tadi langsung hadir. Bekapan yang sangat baik. Turtle kembali hadir. Ini dia reverse time nya Akan menarik ke arah pie -nya. Sementara untuk Turtle kali ini akan menjadi milik dari Sally Boy sepertinya. Uh, gila sih, 8 menit. Elise-nya eh, sekitar 45 stak lah. Udah, udah nangkep sih kalau sekarang. Tapi dia omur, Bangun coba menuju seorang. Seorang Lupidir terpukul. Oh no. Dan satu hit. Sonata. Bahkan bakal diaras kembali Sally Boy. Dan beri Boy. Berhasil satu Wah, parfum babnya nya oh anti-match oh. bakal di sampai-sampai habisan anti-match gak berani ngelawan Granger dan serang Sally Boy. Wah ini bahaya sih, jujur ya bahaya banget. Dengan metode di feeder versik dan seli Boy hanya berbeda satu level. Jadi gak worth bisa kita kalau misalkan ini terus-terusan terjadi, Rex sekarang harus ubah strateginya. Dia harus nempel banget sama versik biar versiknya nggak bisa di pick off salah -salah. kayak Betul. tadi sama Sally Boy di Rhapsody. Benar, benar, Di, bagian iya. banget. Di bagian sempit itu kayak jadi keuntungan sebenarnya. Nah. Dan benar banget tapi dari sini Pai bakal coba untuk naon seorang Clover. Clover juga bakal coba untuk sabar sedikit demi sedikit untuk melempar satu buah bola-bola penuh duit. Dan para pemain dari tim Info's Legends versinya pun udah menunjukkan endless battle. Anti match gue bilang juga kali ini dia gak terlalu unggul. Kenapa gue bilang gak terlalu unggul? Karena dia berhasil mendapatkan takedown. Satu kali Pak Bolo. Yo ini deh Leo Murphy di bagian tengah juga tuh. Udah berhasil kabur lagi. Udah ada tos-tosan juga rek. Harus kembali lagi apakah untuk kali ini dia akan langsung mendekati ke arah versiknya langsung oh. aja membadani sementara itu Antima di bagian atas masih aman sendirian. Dan yang sedikit membingungkan di sini permainan dari Alter Ego adalah dia mengubah di sini alisnya yang bakal jadi support Clover dengan blinkernya ke berhasil mendapatkan satu poin. Taman bahkan Leo Murphy disabet begitu saja. What? Dua harus Looking for triple kill. Tapi ternyata Luminer gak berhasil mendapatkan satu buff dari airstrike dari bottom lane. Bagus banget pergerakan tadi dari Versing mendadak langsung hadir ke bagian depan, double kill berhasil didapatkan. Sementara itu Ahmad terbuka dengan bebas sendiri dan akan dia bisa kabur sebentar di bagian belakang. Reverse time yang sempat dikeluarkan kah? Sempat dan sekarang mungkin ada kesempatan untuk mereka bisa mengambil oh, no, no. ke arah Ahmadnya. Dia dia dia bisa langsung menuju ke arah atas sih. Kalau misalnya Ahmad mau lebih dia pasti bakal clear minion, dia bakal cutting karena di sini tolong kalian sadar, lihat anti-match-nya bisa dipotong asal-asalan. Sally Boy dan Miracle Boy juga dari tadi masih belum dikawal. Karena satu sama lain, mereka bisa dibilang dari hero-hero tim Alter Ego. Dependent banget dengan adanya yep. item. Iya, ini dari tadi juga Celiboy Boy gimana ya? Mau melakukan farmingan cukup sulit karena digangguin terus. Belum lagi anti-match di sini rotasinya begitu menyulitkan pergerakan dari anak-anak Alter Ego. Pusing sih, sama-sama pusing iya. kayaknya Masalah. El Profesornya untuk kali, kali ini. lihat, oh. Anti-Biss anti kalau cuma begitu saja. Detsonoran target ini, tapi ternyata satu oh. terakhir. Gak berhasil. Masih bisa diselamatkan dirinya. Tapi ultimate-nya udah keluar. Lord-nya udah mulai dicolek oleh seorang Versi. Dan retribution is real. Versi berhasil mendapatkan Lord. Dengan buying time dari seorang anti mes anti mes lagi-lagi memberikan waktu yang banyak untuk sang bayi macan. Wow. Lord-nya tanpa ada gangguan berhasil diamankan dengan begitu cepat. Ini dia Lord pertama yang akan hadir di Land of Dawn. Di pertandingan antara Event Legend versus Alter Ego. Akankah bisa membantu oh, mengendapatkan oh karyo-karyo. Oh ambil sama Versi pakai panah bro. Celiboy gak boleh offside kayak Gini, Evose Legend udah mulai berkasa. Sang macet bangun dari tidurnya kali ini Pak Bulung. Iya ini dia panahnya udah mengenai Karahma. Tapi Ahmadnya langsung pergi dari area tersebut. Level 15 dan juga level 14. Selly Boy dengan 47.502 damage yang udah dihantarkan. Sementara untuk Lord kali ini perlahan. Tapi pasti udah langsung sampai okay. di area pertahanan Altrigo. Tapi kali ini lihat di arah top lane. Para pemain dari tim Altrigo mencoba untuk struggle banget melenang. Lord dan Clover langsung maju dengan satu bola lumba lupa Masih bisa di. Dan dia kadang ada satu buah order oh, brilliant apa tampak akan masuk, apa masuk karena arah belakang, dan di sana masih ada satu buah lumba-lumba yang disembur aja ke arah seorang amat amat pun tumbang Super Vader masih berjalan di tiga lane yang berbeda ini bencana untuk Alter Ego iya, iya, iya di bagian tengah udah mulai masuk juga tapi Anti-Made berada sendirian di paling depan paling depan. itu saya Boy harus mundur dengan sedikit HP yang dia miliki Revers Time udah dikeluarkan juga Eh, ada shot yang hampir aja liat versi udah mulai fokus ke base-nya base-nya udah mulai tercuali Luminar bakal dikasih begitu aja bedanya dan strike-nya dan BKG didapatkan dan Sonata mencobot-tobot cover Leo harus hilang Kamu Dan ini becadah pada Strike juga dikeluarkan Selimu ini tertutup, Dan bus. ini adalah kepecahan WinRest -win 100% dari Alter Ego Pecah sudah